enggak enggak sih lagi. aduh, gua. aduh. Hai. mau mandang. kita Akan kita Nah, apel. <tuh> tampil, Oh iya iya. Nah, oh, iya iya. Say. Bapak ini nge <tuh menurutnya> <tuh menurutnya> Ini mau saya suruh masuk apa mau di sini aja nih? Boleh masuk, ah? Boleh dong. Eh, boleh tadi katanya bayar lo masuk. <tuh> bayar Sudah kan, masuk ya. Pagi, Tidak, pas, sana. baru udah banyak, Bang. Iya. kamera lagi. Oh, oh, ya, jadi dua. Oh, gitu, <tuk> itu, ngomong Bapak sendiri ya. Jadi gini, jadi, Pak. Maksudnya. Jadi, ini kebetulan uh, mau sendiri dulu, mau sendiri <GILENCIO> gitu, ini sih serius gitu jadi apa nih oh, mau apa dia ini terus ini ya jadi Prah, jadi ceritanya mau ngapel ke sini apa. boleh lah kan sir halo leo sir oh leo galak. Ayo lampirin. <laughs> om oh, izin ya om. Izin apa dulu nih? Jadi. <laughs> Jadi. Jadi banyak perasaannya. Lega. Lega. <laughs> terus terus terus kenapa nih? Maksud dan tujuan anda kesini ada apa? Banyak sih. Salah satunya? Ingin besar banget Terus? Ingin menang lagi dekat <laughs> Ingin baku banget deh Ingin menang lagi dekat menang lebih Terus? Ingin Menambah Saudara terus Ingin Khitbah Ayo lo iya. Khotbah Kamu jangan ngulcuk kamu Itu khotbah bukan kita khot, gitu jadi jadi kamu bertiga bersaudara aja gitu. oh, kok tiba-tiba nanya begitu jadi Leslie ini sembari sih sekarang mau kemari sih lo dia. Enggak usah tergantung. Aduh. Jadi gitu. jadi kan. jadi Kamu asik kemana? Ini ya kan maksudnya mau mau, mau masak. Kira kan rencana mau main ya. mau Masak. Resti tadi di masak.